Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngat. Hari ini aku cuman mau, bukan cuman sih, kayaknya bakalan panjang ini videonya, karena aku mau ngebahas gimana sih cara mendaftarkan usaha di Swedia, dan juga gimana sih pajak di Swedia sedikit, terus juga pengalaman aku dalam mendaftarkan usaha perorangan atau usaha rumahan di Swedia. Jadi buat kalian yang mungkin nonton video ini, mungkin siapkan dulu kopi atau teh atau cemilan juga untuk mendengarkan video ini kalau kalian tertarik. Gitu. Check it out! Semoga video ini nggak perlu harus ini ya apa namanya ngedit-ngedit karena video ini bakalan panjang jadi makanya aku suruh kalian siapin untuk minuman atau cemilan buat kalian yang mungkin tinggal di Swedia atau mungkin buat yang baru mau datang ke Swedia atau juga mungkin buat teman-teman yang di Indonesia mungkin pengen tahu bedanya sulitnya <guluh> membuka usaha rumahan di Swedia. Terus sebenarnya ini juga pengalamanku ini juga sudah tahun lalu sih. Udah lama. Tak dan ada beberapa dua orang yang sebenarnya nanyain dan minta di-sharing tentang gimana sih caranya mendaftarkan usaha di Swedia dan cara mendaftarkan pajak di Swedia. E, mungkin lebih ke orang-orang yang belum dateng ke Swedia, justru malah yang tertarik pengen tahu Mungkin mereka bisa mempersiapkan diri, jadi aku harap sih semoga ini bisa berguna gitu. Mungkin buat yang baru mau dateng, atau mungkin juga yang buat bertanya-tanya karena aku ngerti rasanya <guruh> e, waktu aku ngerjain proses ini semuanya tuh kayak rasanya stres karena aku pengen ngedaftarin tapi aku nggak tahu caranya dan suami juga nggak ngerti aku nggak bisa bahasa Swedia terus pokoknya kayak frustrasi gitu loh semuanya harus aku cari tahu sendiri jadi um, mungkin dengan aku berbagi ini semoga bisa menjadi manfaat buat yang membutuhkan dan mungkin buat yang di Indonesia juga bisa ngebandingin tahu Informasi gimana nih? Apa sih bedanya usaha di Swedia atau cara mendaftarkan berapa biayanya dan perbedaan jenis-jenis usaha yang ada di Swedia dan di Indonesia? Jadi, kita mulai dulu. Yang pertama itu adalah gimana sih cara kita memastikan? Jadi, ini perdebatan juga ya di sini. Mungkin, apakah aku harus ngedaftarin? usahaku atau enggak. Biasanya kalau di kalau di Swedia itu kan apalagi bisnis makanan itu kayaknya juga di luar negeri itu banyaklah bisnis makanan, bisnis makanan rumahan gitu. Ya sebenarnya sama sih sama kayak di Indonesia. Di Indonesia gitu kan kalau bisnis rumahan jarang ya. Siapa yang ngedaftarin bisnis, bisnis rumahannya uh, ke pajak atau ke mana? Perizinan Kayaknya, kalau di Indonesia jarang deh. Jadi, menurutku juga kayak nggak perlu gitu. Cuman, kecuali kalau kamu mau mengajukan kredit, nah itu biasanya orang baru mulai daftarin NPWP atau mungkin uh, bikin perizinan gitu kan. Ya, sama mungkin di sini. Jadi, ada perdebatan dimana, oh, hati-hati kalau misalnya kamu nggak daftarin nanti. Ini nanti begini, nanti begitu gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, kenapa akhirnya aku mendaftarin bisnis yang kecil banget ini? Jadi ceritanya aku ini ngebuat uh, bisnis apa ya? Bikin tempe. Gitu. Jadi kecil banget, kecil banget kalau misalnya istilahnya tuh kalau kalau orang kerja misalnya dapet uh, 5 juta gitu di Indonesia. Di sini tuh Ya hasilku tuh cuman sekitar ratus ribu lah gitu Jadi e, gak besar Cuman satu tujuanku karena pengen tahu aja sistemnya yang ada di Swedia Satu Terus kedua juga pengen bisa mungkin aku bisa berbagi pengalaman ini Dan mungkin akan bisa berguna buat orang lain Terus ketiga ini adalah plan Bku dalam eh uh, Dalam Berapa ya Dua tahun ke depan mungkin Bisa dihitung karena Aku pikir Satu aku harus masih belajar di Swedia Kedua itu aku cari kerja Tapi kan Karena pandemi gini kan kayak sulit gitu loh Cari kerja jadi aku pikir Kita harus ada plan B nih Apa nih plan B nya Plan B nya itu adalah gimana caranya Membangun Neraca pribadi atau laporan keuangan Supaya walaupun aku nggak dapat pekerjaan mungkin nantinya Tapi aku tetap punya laporan keuangan gitu Yang bisa mungkin aku pakai ke depannya Kemungkinan kalau misalnya seandainya aku butuh Kita butuh cari tempat tinggal yang lebih besar Atau mungkin kita mau mengajukan kredit ya kan Jadi siapa tahu siapa siapa yang tahu pokoknya namanya juga plan B jadi ya berusaha aja buat mengisi kegiatan juga tapi yang dan aku merasa apa ya kayak pengen dianggap kerja gitu loh walaupun aku nganggur <laughs> makanya kalau misalnya di sini misalnya kamu belum mendaftarkan pajak gitu kayaknya kamu ya dianggap eh, belum bekerja gitu loh nggak punya penghasilan jadi supaya pengen diakui sebagai seseorang yang mempunyai penghasilan maka aku daftarkanlah um, ini jadi ceritanya pengen nggak mau jadi ini lagi apa namanya eh uh, apa sih istilahnya itu eh uh, trophy wife gitu jadi nggak mau cuman sekedar jadi istri doang yang ibu rumah tangga gitu kalau bahasa Indonesia-nya jadi Pengen dianggap sebagai wanita bekerja Walaupun bekerja setengah sih Gitu Jadi panjang ya intronya Tuh kan baru intro aja udah 7 menit Oke jadi pengal uh, Ini juga di sini juga aku baru aja ikut Seminar dari P Badan pajaknya Swedia Tentang bagaimana caranya Mendaftarkan usaha di Swedia Jadi um, Aku rasa mumpung aku baru aja selesai jadi mumpung aku masih ingat aku mau langsung bikin videonya jadi sebenarnya untuk usaha sendiri jenis usaha sendiri hampir sama ya kayak di Indonesia jadi ada usaha yang perorangan sama usaha yang non-perorangan jadi non perorangan itu ya kalau kamu sendiri gitu satu orang minimal satu orang tapi kalau non perorangan itu bisa CV atau komanditer. terus kalau yang kedua itu adalah limited uh, atau PT itu syaratnya adalah di, di berdiri minimal dua orang biasanya ya kan nah terus kalau yang buat Aku ini adalah uh, usaha perorangan, karena aku usaha sendiri di rumah, jadi aku ngedaftarinnya untuk usaha perorangan. Kalau istilah Swedia-nya itu "enfield firma", jadi... eh uh, nah, kalau misalnya CV itu ada juga atau PT, biasanya... Tapi kalau misalnya dua itu mereka minta kalau CV kalau di Indonesia itu biasanya setoran awal modal awal ya, ya modal awal PT itu juga harus ada modal awal. Kalau di Swedia ya, modal awal itu dua ribu minimal dua puluh lima ribu uh, kroner dua ribu atau 20 ya dua ribu kayaknya. 25.000 berarti itu sekitar hampir 50 juta. Jadi kayaknya beda-beda tipis lah ya kayak di Indonesia. Nah, sedangkan bedanya uh, di bedanya itu secara hukum kalau misalnya usaha perorangan itu harta pribadi sama usaha itu bisa nyampur gitu. Jadi kalau terjadi Uh, apa namanya Gulung tikar gitu Jadi itu akan Ke harta pribadinya akan ikut gitu Tapi kalau misalnya CV atau PT itu kan uh, Keuangannya juga dibatasin Jadi uh, Kalau terjadi Ya ampun aku istilah-istilah kayak gitu selalu <laughs> kalau terjadi pilot PT kalau pilot Kalau terjadi kerugian Itu tidak akan nyampur ke harta pribadi Karena mereka Kalau CV dan PT itu harus punya rekening sendiri Yang khusus untuk CV dan PT nya Jadi tidak akan uh, Kalau terjadi kerugian Atau aset-asetnya itu juga Terdaftar hanya Untuk Uh, ya PT dan CV-nya itu gitu. Jadi mereka kalau terjadi kerugian Gak akan masuk ke harta pribadi yang harus dilepas gitu. Jadi hanya sebatas PT-nya aja atau CV-nya harta atau aset di CV dan PT-nya. Ya, yeah. <laughs> semoga ngerti ya. <laughs> Aduh aku udah lupa istilah-istilahnya. Terus selain itu apa ya? bentar jadi di sini sebenarnya aku ada juga si um, ininya um, apa sih namanya bentar ada juga hasil dari bukan di sini tuh aku sebenarnya punya Presentasi dari SKT Tentang cara mendaftarkan Cuman aku gak bisa share karena ini harus izin mereka kalau misalnya aku share Jadi aku cuman bacain aja Jadi kalau misalnya kamu mau mendaftarkan usahamu Kamu masuk ke yang namanya website Kalau di Swedia ya maksudku Itu namanya factsam.se nah di situ langsung bisa lihat uh, pilihan dan bisa pilih pas, pakai bahasa Inggris di situ jadi usaha ini juga macam-macam kamu mau usaha barang produk atau jasa jadi itu bisa atau mungkin produk dan jasa jadi misalnya kalau produk bisa jadi kalau kamu mungkin kayak aku jualan makanan gitu Terus bisa jadi kalau misalnya mau jualan lukisan Mau jualan sabun ada temenku yang jualan sabun Terus kalau misalnya mau jualan um, ini apa namanya Apa aja pokoknya produk bentuknya Atau misalnya kalau misalnya mau menjual jasa Menjual jasa misalnya saya tato, terus salon, mungkin salon keliling atau nail art gitu. Terus apa lagi? Jasa. Ya, tahu sendirilah pokoknya. <laughs> terus habis itu, kalau udah menentukan, kalau kamu udah menentukan apa produk atau jasa yang mau kamu jual, itu langsung ke Versum Head terus cek di situ jadi, terus milih bisnis-bisnis type-nya. Kayak aku tadi bilang, soul trader itu adalah bisnis perorangan, limited company itu yaitu kayak CV, komanditer, atau PT gitu. Jadi, kalau di Indonesia tuh kan CV itu bisa punya hubungan keluarga. Kalau nggak salah, pokoknya dua. Jadi, emm. Um, bisa suami istri bisa, tapi hubungan usahanya ini lebih ke profesional makanya harus punya akta pendirian Jadi kalau di Indonesia aku aku rasa sih cukup lebih sulit ya kalau misalnya bikin usaha PT atau CV gini Karena banyak banget izin yang harus dibikin untuk PT itu biasanya kan harus ya selain pengurus atau direksi-direksinya Itu harus ada modal awal, habis itu biasanya minta PBB Terus dia kadang-kadang minta tergantung jenis usahanya ya Ada juga yang minta amdal Terus ada juga uh, Apa tuh izin bangunan itu? IMB, kadang-kadang juga minta IMB. Oh iya, ya, benar, minta IMB juga, terus minta ke akta. Biasanya minta ini juga, eh, um, akta tanah. Akta tanah itu apa istilahnya? Ya ampun, jadi minta akte sertifikat tanah sama IMB-nya harus ada juga. Akta tanahnya tuh di mana? usaha ini berdiri maksudnya jadi kan kayaknya lebih menurutku sih kayaknya lebih ribet kalau dia di sini kan kamu tuh cuman cukup masukin ini aja eh nomor KTP aja kayaknya udah langsung connect kamu asetnya mana aja itu udah langsung tahu gitu Nah tapi aku di sini cuman ngebahas yang perorangan karena aku pengalamannya yang di perorangan jadi setelah itu, nah ini dia perbedaan dari Soul Trader atau N firma dengan Limited Company atau aktibolak. Ya, Limited Company itu PT, aktibolak itu CV ya, kalau disamakan dengan Indonesia Kalau Soul Trader itu kepemilikannya satu orang Limited Company atau aktibolak itu satu atau lebih Oh dia bilang bisa satu Terus kalau untuk Kapital atau Modal Kalau di sole trader itu nggak perlu modal awal Tapi kalau di limited company itu Nah ya benar Minimal 25 ribu kroner Terus untuk liability Itu atau Kekayaannya itu adalah personal tapi kalau limited company atau aktibo laget itu uh, kekayaannya hanya sebatas kekayaan perusahaannya itu gitu jadi berapa modalnya modal awal terus asetnya apa aja yang atas nama perusahaan jadi tidak termasuk dengan aset pribadi terus kalau untuk tax pembayaran pajaknya kalau untuk soul trader atau and firma itu Pembayaran pajaknya adalah income tax plus social security contribution. Jadi income tax ini adalah berapa keuntungan yang diperoleh dalam setahun dan plus Social Security Contribution Jadi kita sebagai perusahaan perorangan Harus juga bayar Yang namanya Social Security Contribution Yang ini tergantung sama umur kita Berapa umur kita nanti levelnya Berapa jumlahnya itu juga beda-beda Ya, anaknya nangis Gak apa-apa, kita lanjut aja Aduh, kok ternyata sininya berantakan ya Hiraukan aja ya Nah, kalau untuk uh, perhitungan pajak Limited Company atau Aktibo, itu sebesar 20,6% persen corporate tax. Ya, itu dia pajaknya. Terus, sebelum memulai usaha. Kamu harus merencanakan marketnya, budget, izin, terus pembukuan, asuransi, dan segala macam. Ini nggak masuk lah ya kalau usaha kecil-kecilan kayak aku. Terus, bus, business, registration, and tax. Jadi, di sini ada juga e, cara mendaftarkan pajaknya. Terus, apa lagi? Hmm. Oke, okay, jadi di sini juga, untuk uh, pajak perorangan itu juga progresif. Sama kayak di Indonesia, ya, pajak progresif. Jadi, setiap level pendapatan itu beda-beda uh, besaran teksnya, besaran pajaknya beda-beda, tergantung dari hasil atau pendapatan kita. Sedangkan kalau limited company itu dia flat rate 20,6. Untuk berapa besaran uh, nya eh progresif tax-nya aku nggak nggak ada sih, nggak ada dijelasin di sini. Terus. Hmm, tax form. Jadi tax form itu ada yang namanya A tax, F tax, atau F A tax. A itu apa ya? Hmm. Tapi F itu for a talk Jadi F tax itu berarti singkatan dari foretok, talk, for a talk pajak, <laughs> pajak perusahaan. Kalau Af, a tax, eh, a tax itu untuk yang bekerja ke perusahaan, bekerja di perusahaan itu punya, sorry sorry, saya, <laughs> aku mau jelasin Ulang lagi. Jadi ada tiga macam pajak jenis pajak, yaitu pajak eh, a tax, a tax itu adalah Aku nggak tahu A itu apa. Sayang, what is A tax? What A stand for? Oh, kasar. nah but F tax is forre talk tax. Oh. But A for what? Employee uh, that. But employee. Employee unsteal. Unsteal, ya bahasa Swedianya unsteal tax. Jadi kalau itu artinya kalau kamu kerja ke perusahaan Berarti kamu harus punya 8 tax number Terus kalau kamu punya usaha perorangan Atau limited company Atau sole trader Atau ya kayak tadi PT atau CV Itu berarti kalian harus punya namanya F tax Terus kalau kamu itu punya usaha Dan juga mempekerjakan orang lain untuk bekerja di usahamu itu berarti kamu harus punya yang namanya FA tax gitu. Tahu kan berarti bedanya? Jadi ada tiga macam form pajak. Terus Oke. Okay. Lanjut. Jadi di Swedia itu juga adanya ada yang namanya VAT. FAT atau value added tax jadi itu di luar dari yang pajak yang tiga tadi ya jadi ini FAT itu kayak PPN PPH gitu jadi pajak pendapatan um, no pajak makanan pajak jasa Nah itu yang dinamakan FAT jadi siapa aja yang perlu mendaftarkan FAT, FAT itu adalah orang yang menjual, um, ya, itu produk makanan, misalnya, atau jasa. Terus, yang ketiga itu apa ya? Lali, aku nanti ya, kita skip dulu. <gülüyor> Terus, kalau misalnya... Jadi untuk ah ini skip aja lah, nggak usah. Belum belum sampai, belum sampai. Account accounting method belum lah, belum belum. Oke okay, lanjut aja kita. Jadi kalau un, cara menghitung dari teks ini adalah dengan um, jadi kalau kamu mau ngedaftarin usaha Itu kamu harus memperkirakan Berapa nih perkiraan dari uh, Omset Atau perkiraan dari keuntungan Itu kalian harus sebutkan Waktu kalian mendaftarkan Nah kalau misalnya Untuk Limited company Itu juga perhitungannya cuman Berapa Jadi cara menghitung Untuk Perkiraan keuntungan itu ya cuman Berapa omset dikurangin berapa pengeluaran jadi dapat Neto labanya terus Keuntungan bersih Tapi kalau untuk soul trader atau untuk usaha perorangan itu omset dikurangi dengan pengeluaran itu estimate terus sama dengan estimate profit atau uh, perkiraan keuntungan dan harus dikurangin juga dengan deduction social security contribution. Tadi yang aku bilang yaitu kalian harus ngebayar juga tentang social security tergantung dari umur. Nah, ini aku belum sampai ke sini nih karena belum belum laporan yang untung. Jadi um, di sini setelah dikurangin dari social security baru akhirnya ada uh, perkiraan dari keuntungan bersih. Nah disitulah uh, dasar penghitungan pajaknya kalau untuk yang perusahaan perorangan, Terus Oh ini dia ada Social Security Contribution Deduction Rate Stole Trader 2021 Jadi kalau kamu lahir 1956 dan seterusnya itu pengurangannya adalah 25% dari perkiraan keuntungan tapi kalau kamu lahir 1938 Sampai dengan 1955 Itu berarti Pengurangannya adalah 10,21 Persen dari Perkiraan keuntungan Pusat dah Eh tapi nggak apa-apa Ini kan juga menjadi pengurang Dari ini Perhitungan pajak Terus Hmm ini contohnya nggak hmm, perlu lah. Oke, okay. kayak gitu. Oke, okay, sekarang lanjut. Sekarang lanjut ke apa? Jadi untuk Progressive text ya tadi pernah, tadi udah aku bahas sedikit itu tergantung dari di mana kota Madya kamu tinggal kalau di Swedia itu jadi nggak pukul rata semua besaran eh, pajaknya sama gitu nggak tapi tergantung dari di mana kotanya kita tinggal kalau di Indonesia kayaknya sama ya semuanya tapi kalau di sini itu tergantung tempat tinggal dan rata-rata itu 29 persen sampai 36 persen <tuh> ya banyak. Banyak tapi kalau Tapi kayaknya ya nggak tahu ya, mending apa enggak. Cuman coba aku lihat buku besarku. <laughs> Alkitabku waktu belajar soal ini tapi jadul ya. Tuh, kalau di Indonesia itu om um, tahun 2008 ya. PPN pajak penghasilan tahun 2008 Aku nggak tahu yang update terbarunya. Tolong kalau kamu orang pajak bisa kasih tahu itu um, progresif teksnya itu no sampai pokoknya sampai 50 juta itu 5 persen. Kalau di antara 50 juta sampai 250 juta itu 15 Tapi terus 250 sampai 500 Eh salah 250 juta Eh tadi aku benar kayaknya Jadi Kalau di atas 250 juta Sampai dengan 500 juta Itu adalah 25% pajaknya Kalau di atas 500 juta Itu pajaknya 30% Ya sajane Kalau di rata-rata ya sama aja sih ya sama kata sih? gak tau deh. hmm kalau di sini untuk usaha yang PT atau CV itu pajaknya 28 persen tapi perusahaan terbatas yang yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa tarifnya 5% lebih rendah dari yang seharusnya. Ya, lebih murah di sini loh pajak PT-nya. Tapi ini enggak tahu ya tahun 2008, tapi setahu aku dulu tuh sempet di-update kalau pajaknya itu bukan dari eh, bukan dari keuntungan. Tahun berapa ya, aku sempet ngerjain tuh Hah, lupa deh Pokoknya udah nggak ber Udah bukan, perhitungannya Bukan dari keuntungan, tapi dari Omset, nah itu Sebagian usaha itu kayak rugi Gitu, karena mereka ngetong dari Omset, sementara marginnya itu Kadang ada, usaha-usaha kan Ada yang marginnya tipis, ada yang marginnya Gede, jadi Merugikan buat mereka Yang marginnya tipis, biasanya Pedagang pulsa itu Dulu waktu aku masih jadi tukang kredit Itu jadi problem Buat perusahaan-perusahaan Yang jualan pulsa Kayak gitu Dan mereka biasanya marginnya kecil Dan pajaknya itu Nah ini aku nemu nih aturannya Dulu aku biasanya ngetongnya 1% dari omset Tapi ternyata aku baru tahu hari ini Ternyata Untuk pajak ini 0,75% dari omset. Ya nggak apa-apalah, aku kan ngetong kredit ya. Jadi aku hitung lebih gede supaya mengurangi resiko kali Padahal ya tukang kredit abal-abal. Jadi ya gitu deh. Biasanya aku ngetong se- seber... tahun berapa ya? Ini tahun berapa sih lu berubahnya? Aku nggak ngerti. Pokoknya Waktu dulu masih kerja, oh ya, ini 2018. Mm -mm. Nah, itu pokoknya udah. Nah, apalagi yang perlu dijelasin? Hmm. Apalagi? Nah, kalau kamu nggak kalau kamu belum punya persen number atau nggak punya. Persa enggak punya person number itu juga bisa ngedaftarin usaha Terus kalau misalnya mau bangun CV atau PT itu juga bisa um, yang non-domisili Swedia itu juga bisa ya sama sih kayak di Indonesia tapi harus ada satu yang domisili di sini gitu sama kan kayak di Indonesia enggak boleh semuanya orang asing minimal harus ada satu yang udah domisili di sini. Jadi siapa tahu kamu mau bikin usaha di Swedia, please ajak aku ya jadi pengurus atau direksinya atau komisaris juga nggak apa-apa ya elah. Tapi kalau di sini aku nggak ngerti untuk PT atau CV perlu nggak sih akta pendirian dari notaris gitu? Karena kalau di Indonesia kan kita harus ke notaris untuk bikin Um, izin usaha CV dan PT ini karena mereka harus nyebutin berapa modalnya, terus harus nyebutin siapa aja pengurusnya, siapa komisaris, siapa yang bertanggung jawab di ininya, segala dan aturan-aturannya, terus aturan pemegang saham, terus aturan dari apa namanya, tuh ke apa sih keputusan-keputusan yang diambil tuh rapat RUPS nah itu kan di, diatur di akta pendiriannya tapi kalau di sini aku nggak ngerti gimana ininya aturannya kayaknya sih nggak harus ke notaris aku belum pernah tahu ada notaris di sini nggak tahu juga sih terus hmm oke okay. ah di sini ada pertanyaan tadi kalau ada profit berarti harus bayar teks nggak nah, itu terus Swedi kalau nggak ada profit pokoknya menurut menurut uh, taxnya Swedia ya, itu kalau keuntungan per tahun kurang dari 2400 kita nggak perlu bayar pajak tapi kok 2400 ya dua puluh atau dua ribu kok dikit berarti aku nanti kena pajak dong karena aku mikirnya Sepengetahuan aku tuh kalau di bawah tiga puluh itu nggak kena pajak hmm tapi kayaknya kena pajak nih <laughs> Ya enggak apa-apa ya. Itu sebagai bagian dari kontribusiku terhadap negara ini. Namanya kita tinggal di negara lain, istilahnya kayak numpang ke rumah orang. Jadi kita harus ngikutin aturan. Menurut aku sok-sokan sih. Sebenarnya ah lanjut dulu. Buat yang baru daftar Oh ya, yeah. buat yang baru daftar usaha tapi mungkin sudah punya peralatan-peralatan yang sebelumnya dibeli Sebelum dia mendaftarkan usahanya itu bisa juga Kuitansinya itu digunakan sebagai pengurang atau sebagai uh, Pengeluaran usaha Dengan Menyebutkan Waktu kamu deklarasi Pajakmu gitu Jadi ditulis di note gitu Kenapa kok kuitansi ini misalnya tahun 2010 tapi kok dimasukin ke laporan tahun 2020 gitu ya kalian kasih tahu aja karena ini ya salah satu modal usaha misalnya kamu beli panci beli apa beli komputer gitu kan buat pembukuan jadi terus bisa kalian masukin sebagai pengeluaran usaha yang nantinya akan menjadi pengurang sehingga nanti labanya akan kecil dan akhirnya um, apa namanya pajak yang kamu bayarkan juga sedikit terus um, jadi kalau di Indonesia itu aja aku nggak tahu ini boleh nggak sih aku kasih tahu jadi kalau misalnya dulu setahu aku itu ada tiga macam laporan keuangan Ya kan yang satu itu laporan keuangan untuk pribadi, itu real angkanya Untuk tahu berapa keuntungan atau mungkin ruginya berapa, jadi tahu Yang kedua itu laporan keuangan untuk bank, nah itu biasanya ditinggi-tinggiin tuh e, keuntungannya Atau omsetnya, supaya bisa dapat pinjaman lebih besar Gitu yang ketiga itu adalah laporan keuangan untuk pajak Nah itu biasanya omset atau keuntungannya itu dikecil-kecilin Karena supaya pajaknya yang dibayar lebih kecil ya kan? Tapi kalau di Indonesia itu menurutku eh, masih mungkin ya Karena masih banyak perputaran uang yang cash Jadi kalau misalnya cash itu kan gak bisa kamu monitor Oh ini nih bohong nih kamu kok kamu bilang eh uh, omsetnya kecil padahal rekening kamu aja satu miliar gitu kan jadi nggak bisa nggak bisa bohong kalau di Swedia kalau kalau di, di Swedia itu semua sistemnya kayaknya terintegrasi gitu terus dan nggak jarang orang punya cash Jadi kalau misalnya kamu misalnya punya usaha atau menjalankan bisnis terus nggak mau bayar pajak? <laughs> Aduh nanti aku di DO gak sih dari Swedia kalau misalnya dikasih tahu ini yang coba uh, pembayarannya pakai cash <laughs> supaya nggak terdeteksi, tidak terdeteksi oleh pajak. Nah ini juga aku nggak tahu gimana di Swedia ini. Apakah pajak dan bank itu kerjasama Kalau di Indonesia, itu orang pajaknya itu pajak itu harus mengirimkan surat dulu ke Indonesia, eh ke bank. Kalau dia mau ngecek seseorang gitu, baru nanti bank menyetujui, baru bisa dibuka. Tapi ada dulu wacana bahwa bank sama pajak itu harus diintegrasi, jadi bisa dicek yang kan. Enggak, no ya, masa orang pajak bisa ngecek rekening kita, ya kan Cuman aku memang punya pengalaman juga dulu Ada nasabahku yang diblok, di blacklist sama pajak Halo nasabah kalau ada yang lihat Jadi dia eh, karena ada utang pajak atau ada pelanggaran pajak Itu dia rekeningnya dibekukan Gak bisa diambil, gak bisa di dan ke semua bank yang ada di Indonesia. Jadi, namanya langsung di-blacklist ke semua bank, jadi rekening-rekening yang atas nama. Karena kebetulan itu PT ya, dulu jadi cuman atas nama PT aja yang di-blacklist gitu. Jadi, mereka gak bisa transaksi pakai rekeningnya mereka. Nah, itu kalau misalnya yang gede ya, kalau... Kalau kecil-kecilan kayak kita, ya nggak tahu juga Gitu Oke, okay. aduh Kayaknya panjang nih Kayaknya harus kita bagi deh Gimana kalau misalnya Untuk Cerita pengalaman aku dalam uh, Mendaftarkan pajak Itu Kita kasih di Video berikutnya aja Supaya nggak kepanjangan, oke? Okay? Oke okay. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk pengalaman, aku mendaftarkan usaha kecil di Swedia. Hei, dong! Kemungkinan aku masih pakai baju yang sama, cuman aku bagi dua aja. Oke, okay. kata.